harga emas 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Kamis, tanggal 16 Juni tahun 2022, terpantau turun untuk cetakan antam dan naik untuk cetakan UBS berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp 562.000, turun Rp 1.000 dari harga kemarin, Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 517.000, naik Rp 2.000 dibandingkan harga sebelumnya. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 1.019.000, turun Rp 2.000 dibandingkan harga kemarin. Sementara itu emas UBS dijual seharga Rp 969.000, naik Rp 5.000 dari harga sebelumnya. Lebih lanjut, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol 4.857.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.746.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 16 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.